kebiasaan ya aku tak enak hati-hati hmm. ya <tuh> yo kita siapa di depan bang? eh? kita siapa? Eh? biasa ya kok lah cewek mending anak muda baru melek yeah. melaku-melaku oh Bemal lah ada perbuatan gue. Cepuanmu isoh ya disebut ada perbuatan. Awakku juga abe nyong. Isunya apa? Kesel. kesel. Keselnya apa? Ima embira-wiri noda kesel. Yang melaku-melaku. Kukali dawir tulung aku nggak kesel sih terus masalahmu. Biar mau ya. Hmm. Ini aku tuh gagah nyapot Wah, mau Ganteng. Jus, jus, wes, jus mari. Pinter micet, pinter micet. Hey, <laughs> wesh, Ganteng, pinter micet, pantes suka dimarah ya. Oh. Lel. Neng, okay. sandalku nguratakol, si Bo, Dah, kau benernya aku, bohong sandal Tonyo, ini kan ganteng ya. Yang di? Kunci ku ya, nang ndi? Kunci opo? Motor. Karu. Wah. Carry yo ya, nyong. Terus nyampol lagi Carry ning motor yo. Ya. Terus nyapo? Jukuna to. Ku panggah aku topan pokong koni. Ora pamandang to. Akar penjuk keju ya, nyong iya gak aku mampang aku wajib aku terus hendak pindaknya aku kayaknya kan juga ini kontak maksudnya itu pilih ya lu tolong Tanyoong nah ayo nge-lepan pan pan ini apa? ini pilih pilih Oh, itu bu, aku kan di HP loro toh. Gitu. tidak beragak dek aku tidak ada duit ada duit barang itu tapi opani si Xiaomi. apa yang duit deh? ulanan Ora <tune> ya. apa yo payu. Iki rokok? Jaminan ngono. Golek kancamu tak gua, pok akepep. Noh, engko omong kancamu Yan. harus digowo ipan kok ya ngono, ora nyaur ya. Ora ya. ya. bos. yo. Ya? Ya. Hmm. Iki ya tak dol Paling ma ya mek 10.000 ngenyang. Paling pol ngenyang itu lho. Cukup le ugo men sakre di rumahku kali dawir COD pager wojo kayak kaduan, eh. Aku mau jadi bingung gue rawan menikini. Nyoba nyoba. Mikir nau, rewang jebak mau, nyawa, nyawa. Mikiru, nah. mau lho. Ayo. Hmm. Tapi loh. Aye. Hm. Viru belut listrik loh. Oh, ini si terum dong. Hah. Gue oh. disetrum mati gue. Ya, belut listrik yo. Ya. Hm. Disetrum sudah menawae. Ini tambah mati malah Dua kekuatan. Kekuatan gitu ya loh. Hahaha. Apa ada disetrum ya? lo mas wih jadi tipe saya nyampe kantor susah, kurang susah. Napa? apa yang apa? ngomong kotor kancane malah meneng menengan. Aja butuh duit tau kan? Oh tanggih apa? Sudah duit ditanggih kebutuhan dino dino main barang aku marai mau oh, main, aku butuh dua aja nih. dua. tapi datangnya main mau nggak bawa meja. Yes ma. lu butuh dua tenan ya. butuh. tenan nih aku butuh. terus piye aku mau kelar gadai ini gak barang. jadi tak gadai nih mah aku iya ya, ya, cepet ya, ya, belas itu ya, ya, main ya, ya, ya, ya, ya, ya, yang ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mah ya, Ape, ape apa apa kau papa apa enggak sembarang wis oh, tue, ayo, ayu mengikuti pelok coba keliru <tuk> halo halo kau keluar mana ini burung mana ini halo pak oke ini Halo, Assalamualaikum, Pak Tidak ada Pak? Iya, Niki, aku butuh dana, Niki Iya Iya, Niki, Pak Wah, ini juga ngalem-ngalem Halo Iya Niki, aku saking Dinas Pendidikan mengabarin jenengan, Pak atas nami, Pak Tusanto Tusanto, Mas Maw Allah budi <tuk> nggih. Anu Niki anak engineering tibo loh. Woong um, nggih mas. Mas, Allah tabrakan. Nemen loh Pak, segini hotel <tuk> Syallallahu. Niki kulo sing administrasi punan, tengkasir. Anak engineering loro tipes Pak tiba-tiba langsung tipe saya ini pak Niki biayanya pak Tenanan kalih juta pak umurahmat tuh juta pak tenanan. ini sampean Yih, assalamualaikum wibon Tengah nu nih gie. rumah sakit beriku lo ler ler kali, jeng langsung mawon lo pak lokasinya teng tengpuh aku nih sandingmu lo mas uh anu karena ya sama nda istilah pak. <laughs>